Biasa saja Kita saling bertendam Berbincang seadanya Semua biasa saja Akhirnya datang juga Gelisah dan rinduku Menyatu dalam Sini kehadiran di. Hindu sang angin berukuh menyatu Tadi di I'm no.